Hello Happy, Happy Learn English with Happy Miss Corsion Nah kali ini Miss Dinda mau kasih tips nih untuk kalian rekomendasi kursusan yang terbaik kalau di kampung Inggris yang Mana sih? Nah, jadi menurut kami nih ya Dari Hello Happy, especially Kampung Inggris, Happy English Course One, Jadi pertamanya, kalian harus tahu dulu nih Apa kebutuhan kalian Semisal nih, kalian datang ke Kampung Inggris benar-benar dari nol Dan kalian ingin menguasai tidak hanya dengan speaking-nya Namun juga grammar-nya Maka, kursusan yang tepat adalah empat ini yakni BSC basic English course kemudian HSC 1 HSC 2 dan double I hanya di empat khususan ini yang ada di kampung Inggris yang menyediakan program dari nol sampai kamu benar-benar bisa menguasai bahasa Inggris tidak hanya dengan gramnya saja tapi juga dengan speakingnya nah Kursusan ini juga nantinya akan diajarkan how to teach English well. Jadi selama kalian berada di kampung Inggris, khususnya di empat kursusan ini selama kurang lebih enam bulan, kalian sudah bisa menguasai bahasa Inggris mulai dari dasar sampai di high levelnya. Bahkan kalian nantinya ketika ujian di tiga bulan pertama kalian akan dikirim ke Borobudur untuk melakukan short conversation selama kurang lebih tiga jam dengan orang-orang bule nih. Nah, nantinya kalian bisa mendapatkan sertifikat dari hasil ujian di Borobudur dan juga hasil ujian tulis di kursusan itu. Nah, nanti kalau sudah lulus nih dari 3 bulan pertama, 3 bulan selanjutnya, kalian akan dikirim outdoor untuk mengajarkan sekolah-sekolah yang sudah menjadi mitra dari perusahaan tersebut. Nah, jadi... Kalau kamu datang, kamu inggris hanya untuk dua minggu, satu minggu Ya, menurutku itu bukan waktu yang sangat tepat ya Karena belajar bahasa inggris itu membutuhkan pertama nih, waktu kedua jadwal yang rutinitas karena kalau kamu nggak rutin kamu juga nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal jadi kalau kamu datang kamu Inggris pastikan kamu berada di kursusan yang tepat jangan cari yang instagramable tapi juga harus cari yang kualitasnya terbaik sudah mendapatkan legalitas untuk biaya programnya atau macam-macam programnya kalian bisa cek di masing-masing websitenya oke semoga bermanfaat kalau ada pertanyaan nih bisa kirim di kolom komentar atau via WhatsApp kami Terima kasih Wassalamualaikum See you next time Bye bye